Pada kali ini kami akan mengolah tentang ciri okay, keterangan perkutut berkutut yang baik dipelihara menurut primbon Jawa kuno. Berikut adalah pemaparan kami Di tutur tentara yang kami ketahui, tanpa mengurangi rasa hormat, bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu spiritual Jawa kuno, Jawa sebagai entitas milik secara kearifan hidup mutiara yang terus berkilau sepanjang zaman. Namun, secara seolah sedikit memberi ruang bagi generasi muda untuk mengenal nilai-nilai luhur Jawa, bahkan kebudayaan atau tradisi Jawa. Kwaruf jiwa merupakan pandangan bahwa manusia bisa merasa menyaksikan memahami secara langsung dan mandiri dan tak seorang pun dapat memonopoli makrifat sedangkan petukan adalah pertemuan rasa antar manusia yang menghilangkan rasa sama masyarakat ada jawa lumrahnya dengan peliharaan berupa burung perkutut di rumahnya namun ternyata ada beberapa yang meyakini bahwa burung perkutut ada yang memiliki khodam pendamping sama seperti manusia Diyakini oleh sebagian orang perkutut yang memiliki khodam akan memancarkan aura atau energi positif bagi pemeliharanya, sehingga dipercaya adanya perkutut tersebut merupakan perantara dari sang pencipta untuk benteng tolak dan juga sebagai pemancing kelancaran rezeki. Namun di sini kami menekankan dari tutur nular yang kami ketahui, bahwasanya dalam sastra jawa kuno tidak mengenal bahasa khodam. Karena bahasa khotam diadopsi dari bahasa Arab Namun kami lebih percaya bahwa perkutut memiliki tuah tertentu sesuai dengan keturangkannya Atau ilmu titen dari leluhur jawa Tuah itu sendiri dari bahasa petuah yang artinya kalimat nasihat kehidupan Mana yang lebih noro yakin semua kembali kepada keyakinan masing-masing Para leluhur Jawa yang memiliki tingkatan spiritual tinggi biasanya mereka memilih perkutut yang katurangannya bagus dan juga memiliki energi positif, karena memiliki petuah yang bagus sebagai pameling yang dipercaya bisa membantu dan bermanfaat bagi orang yang memeliharanya, karena dapat menjadikan motivasi sebagai usaha dalam penarikan rezeki. Dan rumah tangga bisa lebih harmonis. Ciri burung perkutut yang diyakini memiliki tuah yang bagus diantaranya sebagai berikut. Satu pembawa tenang, burung perkutut ini meskipun dipindah sangkar, dia tetap tenang, gampang menyesuaikan diri, dan tidak mudah stres. Ini menjelaskan bahwa kita harus bersikap tenang dalam hal menghadapi sesuatu, menjadi manusia yang peka dengan lingkungan sekitar. 2. jarang makan jika perkutut mendoro jarang makan selainnya orang berpuasa tapi tetap sehat maka bisa jadi itu ciri bahwa perkutut mendoro merupakan perkutut yang bagus ini menjelaskan bahwa kita harus mampu mengontrol diri mengendalikan hasrat dan ambisi dalam diri kita 3. Di kepala ada cekungan Cekungan di kepala yang dimaksud bukan karena luka Tapi ada cekungan secara alami Ini menjelaskan bahwa kita harus mampu berpikir rasional, dan logis atau selalu menggunakan akal pikiran kita dalam menjalani kehidupan ini. Berpikir secara dewasa dan bijaksana dalam menyikapi masalah. Ada isyarat mimpi. Jika setelah melihara berkutut lalu Anda bermimpi seseorang atau didatang hewan tertentu selama setidaknya tiga malam Bisa jadi perkutut yang Doro pelihara memiliki frekuensi yang sama dengan Doro Ini menjelaskan bahwa ketika kita mau diri dengan alam Dan alam pun akan melaraskan diri dengan kita 6. Memberi isyarat jika ada sesuatu Burung perkutut yang tiba-tiba berbuah warna menjadi lebih silver, coklat, atau kehitaman Sebelum ada sebuah peristiwa penting Bisa dipastikan perkutut itu istimewa Karena memiliki kepekaan insting yang bagus Ini menjelaskan bahwa kita harus bisa menempatkan diri dalam lingkungan kita peka dengan situasi yang terjadi Karena dengan kepekaan lingkungan Kita dapat melarasan harmonisasi kehidupan kita 7. Berkicau nyari Ciri berikutnya adalah jika berkotot berkicau Atau manggung di luar kebiasaan pada waktu tertentu Dan berkicau keras dibandingkan perkutut lainnya Ini menjelaskan bahwa kita harus bisa mengendalikan ucapan kita. Namun kita juga harus berani mengucapkan dengan lantang suara kita perihal kebenaran. 8. Diperoleh dari wilayah keramat. Semisal burung perkutut itu didapat dari tempat yang keramat atau angker Bisa jadi dia sudah menyerap energi-energi di tempat tersebut Termasuk energi alam semesta Ini menjelaskan bahwa kita harus mampu menjadi sosok yang berkarismatik dan berwibawa Segala tindak tanduk kita menjadi keramat bagi lingkungan kita Dengan mempelajari ilmu keterangan perkutut kita diingatkan tentang kesadaran batin untuk menerima trirebet sebagai proses yang penuh ketapahan dan ketulusan untuk mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dalam laku filsafah atau tasawuf makrifat menjadi puncak segala proses yang telah dijalani ajaran ini bersifat universal artinya tidak ada suatu agama atau ajaran apapun yang berhak mengklaim sebagai pemilik sah ajaran makrifat Ini tampak dalam ajaran kasunyatan Jawi, Yaitu kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa Ilmu tersebut diyakini telah ada sejak sekitar 900 sebelum masehi